Kegiatan ini adalah kegiatan apresiasi seni dan olahraga Pajajaran Indonesia tahun 2021. Tujuannya adalah untuk pemanasan siswa yang nantinya nanti di tahun 2022 itu ada Pajajaran Cup di tingkat nasional maupun tingkat daerah dan persiapan juga untuk adanya Polda, Porda dan K2 OSN untuk siswa-siswa sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian uh, di sini ada apresiasi seni. Seni di Masjid adalah seni khusus untuk TGR. TGR adalah tunggal gandar yang jurus wajib ipsi yang harus di apa, uh, diikuti oleh setiap perguruan yang ada. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak ikut di dalam kegiatan ini, tetapi Apresiasi bagaimana seni yang ada di uh, Bajajara Indonesia dan yang ada di Ipsi. Jadi setelah nanti berapresiasi ini, nanti akan timbul kejolak bahwa saya harus bisa membudayakan pencaksinat Indonesia. Karena di dalam uh, pencaksinat ini ada beberapa apa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya adalah ada Pencak silat bela diri, kemudian olahraga, kemudian seni dan budaya, dan mental spiritual. Nah, di sini, seni dan budaya ini adalah yang mengacu kepada apresiasi seni yang ada di pelajaran Indonesia. Nah, khususnya yang ada di Jawa Tengah, umumnya untuk semua perguruan yang ada di Indonesia ini, jadi harus mengapresiasikan seni karena budaya bangsa Indonesia ini sangat teguh karena warisan dari nenek moyang kita. Untuk sementara sentralisasi ada di Islamic Center Banyuwangi ini. Kemudian nanti setelah normal akan kembali ke masing-masing kelompok latihan. Kemudian yang di apa uh, luar Banyumas itu juga disentralisasi. Kemudian ada di Kabupaten Cilacap disentralisasi di SMA Proya. Sementara juga yang ada di Soloan belum diizinkan adanya kegiatan-kegiatan yang ada harapan-harapannya adalah siswa mampu untuk melakukan mengapresiasi seni pencaksilat terutama secara khusus adalah di